some of your eyes yeah I, I can fly Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini jangan lupa di-like dulu ya dan juga di-subscribe dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa apa WhatsApp selamat datang welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal lanjutin lagi GTA D GOM elitnya ya kawan-kawan semuanya. Kemarin itu sudah si Ucok sama Catalina ngerampok bank kembali ya kawan-kawan semuanya dan sekarang gua mau ngesap ya kan. Tapi ini di ADN Oke, langsung saja kita angkat nih siapa sih Caesar Gak mungkin hey, hello. Oh, oh nih sih kita lihat lagi yang nelponnya. Aduh kita disuruh ke sana nih. Ah, kebab, ah ada kebab, wah Oke jangan banyak ngomong. Ayo <laughs> ke sana. Wah, aduh oke okay, langsung saja kita uh, save dulu ya, amankan ya. Karena kemarin nih gue mainnya di hari yang sama, jadi kita bakal save dulu. Oke okay, udah kita save. Oke okay, ini. Ada misi apa sih ya? Oke, kita lihat dulu di map ya. Cuman Catalina doang. Eh, motornya hilang. Ya, yo yo yo yo. Udah, kita langsung saja. Oke, made in heaven. Oke, langsung saja ini si Ujot Gang door lagi. Uh, waduh, waduh, waduh. Tiba-tiba dia. Enggak ini ujuk ini kenapa gitu? Aku ngeliat dari televisi, aku membaca buku, aku denger musik. Baby, I'm sorry I gave to you As a woman No, no more From now on We just business partners Okay? Nah, aduh. Sekarang kita hanya Partner Bekerja katanya Bekerja mereka ya Curi ya kan Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay, okay. Mungkin bakal gue skip saja ya Pembicaraan Sucuk sama ketelina ini nggak penting juga Isinya kasar semua Aduh Oke langsung saja nih sisa satu lagi ya Dolarnya ini Ini di map tuh Coba kita bisa lihat ya Kawan-kawan semuanya Sisa satu gambar dolarnya gitu kan Oke jadi kita langsung Ke arah sini ya Oke Ini mungkin terakhir kalinya Kita bakal Mencuri bersama si ketelina Oke Oke Bodoh amat Makernya bicara apa ya Gak penting lah pokoknya Iya ini sih katanya uh, ini super duper kasar dari si cucok ini mau aja gitu ya. Uh, Oke okay. dibilangin apa-apa <guruh> mau aja sih. Oke okay, jadi uh, kita bakal ke sini. Uh, Oke okay. ini ada bang lagi atau apa sih? Coba kita lihat dulu. Ini kayaknya rumah dah. Rumah ini coy atau bukan sekitar sini? Oh ini mungkin ini nih toko ya. Nomaret nih nomaret. <guruh> Aduh, oke, langsung saja kita parkir dulu sini. Local Quero Store. Nah, betul kan? Oke, okay. ini maret ini. nih. <laughs> you mean like a Oke, okay. ini. Oh, cowboy. Oh, Apa ini? Para cowboy ini. Oh, mereka merampok ini. Ah, nggak baik nih. Oke, okay, akhirnya. Mungkin si Ucak ini menyelamatkan ini ya. Kita bakal ngejar para cowboy ini mungkin. Oke, okay, bakal semua kan. Kasar kali mulutnya ini. Mulutnya sekali Oh tembakin, wih Oh eh nah kan kita kan yang ngejar Oke, okay, akhirnya kita berbuat baik di akhir uh, Di akhir, anjay Ayu, Ayo, naik, naik, naik, naik Di akhir misi bersama ketelini kita berbuat baik nih ya kawan-kawan Oh idiota, idiota kan Untuk nih Dina terus gitu kan Dina, idiot lagi anjay Oke, okay, langsung saja kita menuju sana Oh lama kali, ini ngomong-ngomong motor mau ini nggak bisa di turbo atau apa sih? gitu kan? Oke tembak Katolina, tembak tembak tembak. Hmm <tuk ke masyarakat> -mm, iya terlalu ayek tembak Katlina tembak, sip sip sip sip. Oke kita santai <tuk> jaga jarak ya kan? Kalau kalau dia nembak balik nanti sulit gitu kan? Ih ih ih kebelok belok gitu kan? Bagi dua lagi. Apa -apa. Oke. Aduh, gimana nih duluan ini? Oke, oh, oke, mereka nih bagi dua nanti bersatu lagi nih, mungkin. Tuh kan. Ini ketemuan di pertigaan ini nih. Ayolah, cepat lagi. I aduh. Mana tadi? Oh, tuh ada yang jalan sana aja. Oh, biar aduh, kita nih dikecoh ya kawan-kawan mereka dibagi dua kayak gitu loh. Astaga, sulit banget ini loh. Sulit ini. Pakai ini apa sih? Motor, motornya nih, nah, namanya apa ya? Motornya ini, gue tau nih gue uh, <tuk> ya, oh, nah, kampret di bodoh lagi, justru cepet. cepet katanya. <tuk> oke, oke, ini cepet nih. Nah, ini kita kejar yang dua, ya lah ya. Tembak nih, tembak, kek, eh, kocak. Tembak, Catalina, baut oh, tuh, Di tembak di depan ini, eh, Nah, <tuk> ya, di tembak, di tembak. Oke, kita terbang kembali, widih. Tembak, Catalina. Oke, satu hmm. jatuh. Ini kita jangan jatuh. Oke kita nggak jatuh, kita nggak jatuh. jatuh, kita aman, kita aman. Kita harus fokus saja nyetir gitu kan. Nah, kebalik lo ya, kebalik lo, kebalik lo. Mana mana mana mana mana. Emang eh, lagi tadi? Mana satu? Oh ini ini. Oh. Oke kita ambil satu tadi ya barang yang diambil dari Indomaret tadi. Oke kita satu orang lagi Bang. Kita gigit dia nggak bakal Tidak, pergi jauh dari kota ini, ya kan? Eh, kenapa ini nyangkut? Aduh-duh-duh-duh-duh, please jangan sampai gagal di sini ya, kawan Karena kita udah berhasil menangkap dua orang. Oke, santai lah. Ini kalau nggak belok sulit. Nah, kan? Sulit ngebeloknya ini lho. Oke, aduh dia. Oke, sini lu Tunggu, woi Tunggu, woi Woi woi woi woi woi, waduh jalan kayak gini lagi nih jalannya super duper sulit gitu kan? Oke okay, kita ini, ah, Iya gas kencok, gas kencok, <tuk> gas, gas kencok, gas kencok. Kita ini bakal tembak Catalina dari jauh nggak bisa lo ya asyik nggak? Iya. Bang. Oh my god, oh my god, oh my god. Naik naik naik naik naik naik Untung A ini wait. motornya nggak hancur hancur oh, ya. Oke okay. nabrak segala gitu kan? Oke, akhirnya kita bisa mendekat seperti ini Tembak ke telina Tembak Ilihai hai Oke, kita Ini sedikit lagi Oke, akhirnya kita mendapatkan yang terakhir Ya, kawan-kawan semuanya Dia akhirnya menyerah turun ke mobilnya Eh, turun dari motornya ya Oke, langsung saja kita berangkat ke Hijau itu, hijau tadi ini kayaknya uh, Wah, anjay Jauh banget, kita gitu, udah sampai sini loh Jauh banget kita dari sini ke sini dah lho, kita malah kalau santos lagi jauh banget udah kita ngejar mereka ya kawan-kawan aduh oke langsung saja maka gue skip saja ya dari sini sampai ke tokonya kembali, akhirnya kita berbuat tembak berbuat baik coy ya oke akhirnya kita udah sampai di kotanya nih ya kawan-kawan aduh akhirnya gue tadi mendaki gunung, jalani lembah gitu kan aduh itu sulit sekali udah tadi jalannya paling sulit lah Oke, jadi kita nih bakal ke sini nih. Ini tokonya apa? Bukan sih. Bukan ini coy. Kok dibawa jembatan sini? Ini lah. Oh, ini. Satu tasnya tadi ketinggalan ini. Nah. Oke, okay, Catalina. Back to the hideout. Kita. Oh, kita tadi berarti ngambil itu. Oke, kita berarti. Langsung. Oh, udah. Oh, ya, ya, malah kita oh, yang ngambil. Nah, gue kira God, tadi kita berbuat baik coy. Gue kira tadi kita berbuat baik. Ngembalikan yang dicuri dari cowboy, ya. Ternyata. Me mereka tadi mau. Uh, mencuri di toko itu ya kan Tapi kan no, duluan si komboi, kita Jadi kita ambil dari <laughs> aduh. Oke okay, berarti kita tinggal ngantarin si Katalina pulang ini ya kawan-kawan Ke persembunyiannya ya Rumahnya itu kan di tengah hutan Jadi itu uh, persembunyian Jadi uh, sebutannya gitu Oke okay, ini padahal cocok ya kawan-kawan Ini motor ini di wilayah gunung-gunung kayak gini ya Tapi sulit gitu loh Akhirnya There thanks. you go. thanks One day okay. Carl Johnson, you will, you will realize oh, okay. She, she truly loved me And your heart will break into But you are more like this Spiny lizard than a man Goodbye Oke, okay, berhasil deh kita mengantarkan si Siapa, ini Kathleen ya ke rumah ya Dan kita udah mendapatkan duit Seribu orang. oke okay, berarti Misi selanjutnya adalah Cesar Piala Pangco ya, kawan-kawan semuanya. Itu tadi misi terakhir bersama Katalina. Apakah nanti akan ada kembali? Kita misi bersama Katalina, Gua juga nggak tahu. Langsung saja kita nantikan saja di episode selanjutnya, kawan-kawan ya, semuanya. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa di subscribe di channel gue dan juga like sebanyak-banyaknya. Bagi kalian pasti bisa like. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton video gue sampai ke video. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.